Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sisi Seng Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tentunya dilancarkan dalam segala hal ya. Amin. Oke, okay. <tuh> kali ini saya akan membagikan sebuah informasi ya. Dalam rangka memperingati kayu Pemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Gojek telah menyiapkan beberapa rangkaian acara ya untuk, khususnya untuk mitra Gojek ya. Salah satunya adalah kuis, Merdeka Spesial Mitra Kujai. Nah, Seperti apa kuisnya Ada apa saja hadiahnya Dan bagaimana cara mengikuti kuisnya Teman-teman silahkan simak video ini Dan jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Oke Tanpa panjang lebar lagi ya Teman-teman ya Di momen peringatan dari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini Project telah menyiapkan seperti biasa ya ada kuis online dan ada beberapa orang acara. Nah, untuk kali ini akan saya bahas mengenai kuis onlinenya mungkin teman-teman sebutnya udah pernah ikut ya ada yang kuis Semarang Panggit Bersama, ada kuis semarak Kemerdekaan di tahun 2021 yang lalu dan ada Semarang Panggit Bersama dan kali ini adalah kuis Merdeka Spesial mentrak cuci. Nah, di kuis kali ini teman-teman perlu ketahui ada beberapa hadiah. Yang pertama adalah ribuan satu dompet atau satu coupe driver ya. Kemudian ada puluhan HP Xiaomi dan hadiah utama adalah 7 unit sepeda motor. Nah, untuk kuis ini teman-teman bisa ikuti mulai tanggal 10 hingga tanggal 12 ya. Jadi di bulan Agustus ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 akhirnya 3 hari berturut turut nah, bagaimana cara mengikuti quiz ini nah, seperti biasa teman-teman pertama adalah teman-teman pastikan login di aplikasi GoPartner ya. pastikan login dalam bahan login artinya teman-teman sudah -teman posisi login bukan logon dan memiliki sinyal yang baik agar bisa menerima pesan di aplikasi GoPartner nah, salah kedua teman-teman wajib aktif dan menyelesaikan minimal satu orderan di 30 hari terakhir artinya teman-teman aktif on beat ya dapat orderan minimal satu orderan di 30 hari terakhir kemudian setelah teman-teman mendapatkan pesan di aplikasi Kopater mengenai menekusnya tinggal diklik ikuti kuis lalu jawab pertanyaan dengan cepat dan benar nah, kuis ini hanya bisa diisi atau dijawab satu kali ya teman-teman ya. artinya kalau teman-teman saat mengklik sudah menjawab muncul pesan survei skin taken seperti yang saya tampilkan di layar sini artinya nah, teman-teman sudah menjawab kuisnya kuis akan ditutup pukul 18 setiap harinya jadi teman-teman memiliki kesempatan dari saat menerima pesan kuisnya sampai batas akhirnya teman-temannya teman, -teman adalah pukul 18 0 pukul sore ya teman, teman Kemudian pemenang kuis harian Akan diumumkan paling lambat nah, Pukul 22.00 Setiap hari ya. jadi Nanti setelah teman-teman menjawab kuis, pada malam Harinya, tanggal atau pukul 10 malam, teman-teman bisa cek Di aplikasi Kopartner atau mungkin ada pesan best Di info terbaru Ada Daftar pemenang kuis hariannya Nah, jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti kuisnya setiap harinya ya Jadi ada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 Dan kuis akan mulai dikirimkan mulai pukul 9 pagi ya Jadi mulai pukul 09 pagi Teman-teman akan mendapatkan notifikasi pesan di APK Skoparna Yang berisi kuis Merdeka Spesial Mitra Kucing. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang berhak atau yang bisa memenangkan hadiah saldo dompet Kan dikirim paling lambat tanggal 1 September tahun 2022 ya Artinya jika teman-teman mendapatkan hadiah rupa saldo dompet, maka saldo dompetnya akan masuk paling lambat tanggal 1 September Nah untuk pemenang hadiah handphone Teman-teman akan dihubungi dari Tim Gojek Melalui nomor 021-8064-3104 ya Kita kita hanya menghubungi mitra melalui nomor tersebut untuk pengutawan, untuk pengambilan yang punya dan untuk pemenang hadiah motor. Sebelum dilakukan diisi oleh nomor tersebut, yaitu 02180643104, untuk mengurus administrasi seperti STNK, BPKB dan sebagainya. Jadi teman-teman, hati-hati jika ada bank menghubungi, mengatasnamakan dan Bukan atau selain dari nomor yang saya sampaikan tersebut Bisa dipastikan itu adalah penipuan Jadi teman-teman sudah -teman, siap untuk mengikuti Kuis Merdeka Spesial Mitra Kujang kali ini Semoga teman-teman bisa mendapatkan salah satu hadiahnya Dan syukur-syukur teman-teman bisa menyabet Hadiah utama satu unit sepeda motor Oke segitu dulu informasi yang saya sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe Sampai ketemu di video saya selanjutnya Tetap sehat, tetap selamat Tetap semangat, salam sahabat merdeka.